Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya teman-teman. Jadi di sini akan teman-teman akan menghadiri sebuah acara yang bernama Talks on by kelas Data Ikra dan nama saya sendiri adalah Muhammad Sukron sebagai salah satu data saintisnya di Ikra dan nanti saya akan menjadi host ditemani juga nanti Mbak Nadia Puspita. Kemudian di sini kita akan mengangkat ya ini di layar teman-teman sudah kelihatan judulnya bahwa kita akan memberikan webinar dengan temanya yaitu global chain dan judul yang spesifik adalah the impact of Singapore port congestion ya untuk Tanjung Priok port jadi kayak nanti gimana ya kan ini pandemi nih jadi apakah ada impactnya terhadap pelabuhan terutama di Singapore dan juga Tanjung Priok kayak gitu sih nanti kita akan bahas lebih lanjut sama speaker yang luar biasa ini sih oke nih jadi sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam kita harus kenal dulu nih anggap Pak Ikrar ya. Jadi Ikra sendiri memang suatu perusahaan yang berfokus kepada pengembangan teknologi dan human development yang berbasis ini ya data ya. Jadi untuk menjadi solusi enterprise dan juga individu profesional. Jadi kita meningkatkan kemampuan dari peserta misalkan ikut TalScon gitu ya. Jadi bisa lebih berkembang lah hard skillnya maupun soft skillnya dan itu berbasis data semuanya gitu ya. Bukan suatu tebak-tebakan tapi kita ya based on data faktual ya sesuai apa yang ada. Kemudian dari sekian banyak program ikra, nah ini ada salah satunya yang menarik yaitu kelas data Pikra. Kelas data merupakan program ikra yang bisa memberikan ini ya wawasan ya untuk teman-teman semua seperti tagline kami yaitu analytics for everyone. Nah programnya beragam ada misalkan talks on, hands on, class on, data MBA. Nah contohnya ya saat ini ya teman-teman ikut talks on. Kalau teman-teman mau uh, lebih tahu lebih lanjut ya mengenai program-program yang ada di kelas Data Ikra, teman-teman bisa kunjungi di website kami di www.ikra.com lalu, lalu slash kemudian kelas data gitu ya. Jadi kunjungi website kami dulu lalu kalau misalkan mau masuk ke kelas data ya tinggal diklik aja ya nanti di kelas datanya. Nah kemudian menarik nih kalau Teks sebelumnya mungkin kita bekerja sama dengan tim MBA dan sebagainya. Kalau di kesempatan kali ini kita akan bekerja sama dengan tim Solver Society. Nah, Solver Society itu apa? Ya mungkin kita bahas dulu ya. Jadi Solver Society itu adalah program membership 6 bulan dari Ikra yang nanti berfokus pada pembelajaran nanti dibimbing langsung oleh mentor yang mentor yang profesional. Jadi teman-teman gak cuma mendapatkan materi, tapi kita langsung hands-on terjun langsung untuk solving problem berbasis sosial, misalkan ya seperti ini ya, global supply chain gitu kan ya, mungkin ada pandemi, kena impact, lalu kita modeling, kita kasih solusi. Nah seperti itu, nanti teman-teman dibimbing selama 6 bulan sama mentor-mentor yang luar biasa, seperti itu. Nah kalau teman-teman ingin tahu lebih lanjut nih, kalau tadi kan di www.ikra.com slash data gitu kan ya, kalau sekarang kalau teman-teman mau kepo-nya nih tentang solver society, teman-teman bisa kunjungi di www.ikra.com slashnya adalah solver Dash Society. Kalau teman-teman punya pertanyaan, ya bisa kirim aja ke email kita di solversociety@ikra.com. Ya itu. Nah, spesial nih di bulan Agustus tahun ini 2021, kelas Data PIKRA berkolaborasi dengan Solver Society. Nanti ada dua pembicara yang ikut Solver Society sebelumnya dan ini adalah talks on ke-46. Jadi kita akan membahas mengenai tadi ya, uh, the impact of Singapore port congestion on Tanjung Priok Port. Nah, karena memang Singapura salah satu pelabuhan paling sibuk ya di dunia. Nah, kita mau lihat juga apakah jadi ngaret ya di sana karena menumpuk atau malah jalan. Ya karena udah profesional, mari kita lihat bersama-sama ya, ya. Nah, maka dari itu kita sapa dulu pembicara kita yang luar biasa. Ini di slide selanjutnya ada profil dari Mbak Pratiwi ya. Coba bisa di next slide mungkin Mbak. Ya, ini ada Mbak Pratiwi, Pratiwi Eka Hospital. Beliau memang lulusan dari Institut Pertanian Bogor. Dan luar biasa ya, beliau sekarang bekerja sebagai data analis di Badan Pendapatan Daerah (PKI) Jakarta. Seperti itu, kemudian juga ada pembicara yang kedua, nggak sendiri nih, jadi ada partnernya nih, bisa di next slide. Mungkin, nah ini ada Mas Dimas Dani Iswara. Nah, beliau adalah student fisik di Fisika ya, di ITB, dan beliau juga merupakan member dari Solver Society Ikrar. Seperti itu, nah kita mau chat dulu, mungkin ya bisa lah keadaan di rumah atau di tempat Mas Dimas dan Mbak Tiwi gimana ya? Bisa open cam, Mbak? Dan open mic gimana kabarnya saat ini malam ini? Ya, alhamdulillah baik, Mas Shukron. Sehat? Alhamdulillah baik, Mas. sehat. Mas Dimas baik juga ya? Di mana sekarang, Mas? Bandung ya? Lagi, lagi di rumah, Mas, di Jakarta. Oh, rumahnya Jakarta ya. Lah, kalau ini kesibukannya sekarang ngapain, Mas? Mas Dimas sama Mbak Tiwi? Saya sih oh, WFO ya. Eh, WFH dari rumah kerja masih cuman oh, Alhamdulillah bisa kerja di rumah gitu. Oke, hmm, oke, okay, okay. berarti full ya? Enggak seminggu di ini gantian atau gimana, Mbak? Hmm, enggak sih, PPKM juga kan biasanya sih piket ya. Kalau sebelumnya Cuman sekarang ini karena PPKM diperpanjang, jadi kita masih full. 100 WFH. Oke, okay, ya, oke okay lah. Yang penting, yang penting itu kesehatan dulu, ya, Mbak. Ya, karena iya. di era pandemi enaknya jadi data kayak gitu tuh, enggak harus WFO. Betul, karena kan kita kerjanya depan layar ya mas. Jadi enggak <laughs> perlu langsung terjun di lapangan gitulah ya. Kalau Mas Dimas gimana Mas Dimas kesibukannya sekarang? Oh, kalau sekarang sih lagi menikmati liburan kuliah aja Mas. Menikmati ya. Ya, enggak ke Bandung Mas, jalan-jalan. Enggak -jalan. boleh ya PPKM ya. Pengen sih Mas. Engin ya Ntar kalau PPKM level 20 selesai ya Mas. Ini masih 4 nih. Oke oke oke mungkin kita next slide kita lihat uh, rulenya ya biar kita cepat masuk ke materi nih teman-teman mungkin sudah penasaran nah di sini teman-teman punya beberapa benefit ya nanti kalau mengikuti rulesnya ya jadi yang pertama sesi toss on ini berjalan saat berjalan ya peserta akan mode mute dan videonya juga off ya kenapa karena memang ya biar nggak ini aja jaringan kita kan bisa saling tumpang tindih dan mungkin untuk uh, kondusif aja gitu ya kemudian Teman-teman sebenarnya bisa sih interaksi sama kita, nanti bisa chat aja private ke Ikra Indonesia nanti kalau mau tanya-tanya sesuatu. Nah, dimohon seluruh peserta menggunakan nama Zoom yang sesuai dan terdaftar di QRS. Nanti untuk kebutuhan sertifikat sepertinya seperti itu ya. Nah, kemudian peserta yang mengikuti sesi talk-on oh, hingga selesai. Nah, ini menarik nih, berkesempatan memenangkan voucher Free Access Sit-in Fellowship senilai 300 ribu rupiah untuk dua orang. Nah, jadi... Apa itu sit in ya? Nanti semacam seperti ini ya, talks on tapi itu durasinya lebih panjang. Tiga jam nanti ada juga sesi hands-on, nah itu menarik sekali. Jadi jangan lupa nih, teman-teman ikut sampai selesai biar dapat voucher sit in ya. Untuk dua orang yang paling beruntung nih ya, kena di Fortuna ini. Kemudian pemenang voucher tadi sit in akan diumumkan pada hari Jumat, tanggal 13 Agustus 2021. pada jam 20 di IG-nya ini nih, kelas data underscore ikra. Jadi bukannya IG-nya ikra, ya, tapi kelas data ada skor jadi teman-teman kalau masih follow ikratok ya bisa nih follow juga di atlas data ada skor kemudian voucher free access it in data fellowship dan sertifikat itu hanya diserahkan kepada teman-teman yang mengisi feedback form nanti di akhir acara jadi pastikan sampai selesai acara isi feedback form dulu baru bisa mendapat undian ini ya dua orang pemenang nanti, tadi itu dan juga dapat sertifikat certificate untuk semuanya Kemudian silakan bisa update juga kegiatan Talks On malam ini dengan tag dan mention di @ikra_id dan juga @plusdata_ikra nanti serta dikasih caption yang menarik ya. atau mau tag saya juga boleh nih tapi pacar saya marah nanti. Oke, <laughs> yang mencairkan suasana aja. Seluruh peserta diperkenalkan, diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan. Selamat sesi Talks On ya, tapi di chat private aja ke ikra Indonesia nih ada ya di bawah nanti. Nanti saya yang milih gitu. Jadi, pertanyaan yang relevan itu nanti akan saya utarakan dulu. Tapi jangan takut, pertanyaannya relevan atau enggak, tanya aja semuanya ya. Yang ada di kepala kalian langsung tanya aja, misalkan kepo terhadap materi yang disampaikan Mas Dimas sama Mbak Tiwi. Kemudian, pertanyaan itu akan ditampung dulu. Jadi selama sesi berlangsung teman-teman bisa langsung tanya nih biar nggak lupa langsung chat private ke Ikra Indonesia nanti pertanyaan itu akan disampaikan di akhir acara sama saya ya nanti disampaikan semuanya dan tapi ada yang tidak disampaikan yaitu ketika tidak sesuai norma. Nah jadi pertanyaannya mohon yang sopan dan relate lah ya dengan data atau topik yang diangkat pada malam hari ini. Oke mungkin next mbak sepertinya kita akan masuk materi ya. Yaitu rules Oke, okay. mungkin kita bisa langsung materi. Saya serahkan ke Mbak Tiwi dan Mas Dimas. Hopefully, teman-teman semua dapat ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa tanya, langsung chat di uh, Ikra Indonesia privately di uh, kolom chat Zoom ini. ya Thank you. Monggo Mbak Tiwi, Mas Dimas, time is yours. Oke, Mas, Mas Yukran. Terima kasih. Saya izin share screen ya, Mas. Apakah sudah terlihat? Sudah, ya, sudah. Okay. Terima kasih, Dimas. Terima kasih, Mas Syukron. Jadi, halo uh, teman-teman semua. Selamat malam. Terima kasih uh, atas antusiasmenya diskusi bareng kami di sini. Dan topik malam ini adalah analisis of port congestion in Singapore dengan spesifik study kasus, uh, the impact on the vessel arrival in Tanjung Priok port and the mitigation plan for shipping process and supply chain management. Next. Ya, perkenalkan kami adalah member Solver Society Iqra yang tergabung dalam tim Tanjung Priuk. Dan judul topik yang tadi kami sebutkan adalah hasil karya kami berlima sebenarnya. Ada Mbak Tika, Dimas, partner yang akan presentasi juga hari ini, Mas Ihsan, saya sendiri Pratiwi, dan juga ada Pak Singgih. Nah, kerja keras kami tentunya uh, tak lepas nih dari masukan-masukan Mas Dipta. Uh, beliau adalah mentor kami, sehingga terpilih mewakili software society untuk persentase malam hari ini. Next. Dan berikut ada outline yang akan saya dan Dimas sampaikan malam ini, uh, terdiri atas research background, uh, analytic steps, result, uh, juga summary and recommendation. Dan untuk research backgroundnya sendiri, di slide berikutnya, Ya, eh, pertama saya awali dulu ya dari definisi umum tentang supply chain, klik lagi. Jadi intinya supply chain management adalah proses untuk mengatur perpindahan barang yang bisa juga disebut ekspor-impor, eh, yang dalam ini adalah antar dua negara ya, Singapura dan Indonesia melalui pelabuhan Singapura eh, ke Tanjung Priok. Oke, okay. ya jadi ini tadi disebutkan bahwa ada apa, ini bisa juga disebut sebagai ekspor-impor selanjutnya. Ya, aktivitas uh, supply chain management ini cukup kompleks, ya, karena volume ekspor-impor itu uh, terus naik, nih, hingga 10% pada tahun uh, 2015 sampai 2019. Data yang kami punya selanjutnya, dan hal itu diiringi pula dengan kenaikan kapasitas kapal kontainer, nih, sebesar 460% selama 20 tahun terakhir, dahsyat, ya. Jadi, benar-benar kompleks aktivitas uh, supply chain management ini. Dan fokus uh, study ini ke pelabuhan Singapura yang merujuk pada data 2016, diklik lagi, bahwa pelabuhan ini menampung volume perdagangan terbesar kedua di dunia sebesar 30,9 juta teus. Slide berikutnya. Nah, sejak terjadi pandemik di, di tahun 2020 hingga sekarang, ada kejadian congestion atau kemacetan ya bahasa gampangnya akibat kapal yang menumpuk di pelabuhan Singapura sehingga berpengaruh terhadap sampainya logistik di pelabuhan Tanjung Priuk di Indonesia. Next, sehingga uh, tujuan yang ingin dicapai oleh tim kami dari studi kasus ini adalah mampu menggambarkan kondisi congestion di Singapura saat pandemi dengan uh, memandalkan prediksi sehingga para pelaku usaha yang menunggu barangnya nanti di Tanjung Periuk dapat lebih siap lagi dalam mengatur strategi yang diperlukan. Dan berikut adalah langkah-langkah analisis yang kami lakukan di slide berikutnya. Nah ini adalah uh, skemanya, jadi pertama kami pastikan dulu nih bahwa apakah benar terjadi congestion di pelabuhan Singapura ini karena memang adanya pandemi. Nah kami lakukan uji Wilcoxon untuk membuktikan hal ini bila tidak ada hubungan ya itu seperti di skema ya ke kanan maka berakhir jadi produk cari tahu di sebab lainnya apa namun jika terhadap terdapat hubungan maka dilakukan modeling yang tepat untuk memprediksi periode waktu terjadinya konjektur sehingga akan diperoleh hasil yang dapat menjadi acuan kebijakan oke okay. Nah, seperti yang telah disebutkan tadi, ya. Jadi, uh, pertama kali kita buktikan dulu nih, apakah ada hubungan antara lockdown di Singapura dengan adanya congestion di pelabuhan negara itu. Oke, okay, ini adalah data kasus baru pandemik di Singapura, ya, pada bulan Januari hingga Juni 2021. di situ terlihat ada barbu warna merah dan hijau. Yang merah artinya ada kenaikan kasus COVID di bulan tersebut dibandingkan bulan sebelumnya. Di sini terlihat terjadi bulan Maret hingga Juni warnanya merah, berarti ada kenaikan kasus. Dan ada puncaknya, puncak kasus tersebut, sehingga terjadi lockdown di bulan Mei 2021. Selanjutnya, nah kalau ini adalah skema dari alur aktivitas kapal yang umumnya terjadi di pelabuhan. Nah, bila tidak ada congestion, itu bisa teman-teman lihat di gambar yang grafik bawah bila tidak terjadi congestion ketika kapal tiba di terminal itu tidak perlu waktu lama untuk langsung masuk ke area bongkar muat. Jadi area bongkar muat itu namanya berth kalau di sini. Nah, jadi total waktu kapal selama di pelabuhan terhitung sejak pertama kali tiba di pelabuhan atau current port ata hingga keluar lagi dari pelabuhan disebut juga current port uh, atd. Sedangkan Waktu kapal selama berada di area bongkar muat pada slide ditunjukkan dengan time at board sejak dock timestamp hingga undock time timestamp. Namun nih, uniknya ketika terjadi congestion kapal harus menunggu dulu tuh di area tunggu atau anchor namanya sebelum akhirnya bisa masuk ke area bongkar muat. Nah, total <tuh> total kapal total waktu kapal berada di pelabuhan atau time at port saat terjadi congestion adalah periode waktu penjumlahan time at anchor dan time at berth. Nah jadi congestion itu uh, terjadi bila waktu antrian untuk bongkar muat kapal itu sangat lama nih. Jadi sehingga kapal-kapal uh, belum bisa keluar dari pelabuhan sementara banyak kapal yang sudah nunggu yang uh, datang ke pelabuhan sehingga ada semacam bottleneck. Selanjutnya Nah ini jadi e, membandingkan dua informasi dari slide-slide sebelumnya tadi ya. Ternyata kita lihat nih di grafik ini ada time ad di bulan Mei. Di situ e, ditunjukkan warnanya merah saat terjadi pengumuman lockdown di Singapura. Menyebabkan terjadinya kenaikan time ad itu e, di area yang berwarna merah tadi dua kali lipat hingga 60 jam. Padahal biasanya tuh hanya 33,56 jam saja. Nilai 33,56 itu ditunjukkan dari garis yang mendatar warna hijau tadi. Eh, seperti teman-teman lihat itu ya. Selanjutnya, dan ketika dicek lebih detail lagi, memang ternyata ada gap yang tinggi nih untuk aktivitas kapal selama di port dan berth. Jadi di slide, uh, time at port itu warnanya kuning, adanya di uh, bagian atas ya, karena memang time at port itu adalah uh, apa semestanya. Sedangkan time advert itu warnanya biru di bawah e, itu adalah subset dari time adport. Nah kelihatan kan gapnya antara garis kuning e, dan garis biru di situ pada bagian warna area berwarna merah gapnya sangat tinggi. Jadi memang sepertinya ada e, hubungan di antara periode lockdown dan time adport. Selanjutnya, nah tadi kan kita sudah lihat nih sekilas ada hubungannya. Namun, sekarang perlu dipastikan lagi nih secara statistik apakah betul-betul ada hubungannya atau tidak. Berikutnya, dan ini menggunakan data time airport, kami dapati bahwa ternyata data tersebut tidak terdistribusi dengan normal. Di slide ini ditunjukkan dengan nilai p-value yang kurang dari nilai ketetapan 5%, sehingga karena tidak normal tadi datanya, kita perlu melakukan uji non parametrik nih untuk menguji hubungan antara lockdown dan congestion secara statistik. Selanjutnya, ini adalah uji Wilcoxon yang tadi kita bicarakan. Jadi di slide tertera nilai p-value yang kurang dari persen. Artinya memang ada pengaruh signifikan antara kejadian lockdown di Singapura dan juga congestion di pelabuhan Singapura itu sendiri. Selanjutnya, lalu untuk tambahan informasi eksplorasi data, nih akan kami tampilkan juga, kaitan hubungan antara terminal, anchor, dan berth atau bongkar muat yang mana menjadikan uh, time effort itu cukup tinggi. Serta juga kami akan tampilkan hubungan jenis kapal dan bobot kapal yang menjadikan uh, time effort cukup tinggi. Selanjutnya, di slide ini, teman-teman, uh, kita bisa lihat bahwa uh, Pak, di grafik yang bagian atas, ya pada bar yang bagian atas, terlihat bahwa kapal yang melewati anchorage membutuhkan waktu di pelabuhan cukup lama karena berarti kan terjadi congestion ya jadi tadi kapal kalau melewati anchor itu pasti saat terjadi congestion. nah sementara itu di anchor itu kan ada beberapa berth nah berth yang dilalui yang waktu membutuhkan waktu paling lama itu kita bisa lihat ada WOPL, AVLCC dan ARA FR jadi bagi pihak manajemen ini harusnya memperhatikan lagi bagaimana aktivitas di area-area ini sehingga nantinya dapat di, apa, dibikin kebijakan yang lebih strategis. Selanjutnya, ini juga adalah eksplorasi data di mana kita lihat pada bar chart di atas bahwa jenis kapal ULCV, ULCV itu ultra large container vessel, jadi beratnya sangat tinggi, ya, bobotnya sangat berat, itu membutuhkan waktu yang lebih lama di port. Nah, itu semakin dibuktikan lagi pada bar, uh, pada garis uh, grafik di bawahnya. Jadi, ke, kita lihat di scatter plot itu ada hubungan yang semakin tinggi antara bobot kapal dengan waktu kapal di uh, port. ya Jadi, hubungannya positif. Nah, kemudian uh, untuk bahasan yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Dimas. Silahkan, baik. Terima kasih, Mbak Patiwi, atas penyampaiannya. Perlukan kembali nama saya Dimas. Saya akan melanjutkan pembahasan kita dengan menjelaskan model yang kelompok kami buat. Oke, jadi kelompok kami membuat dua model. Yang pertama itu model untuk port congestion dan untuk model untuk memprediksi time airport sebuah vessel. Data yang digunakan berasal dari marine traffic, dapat dilihat pada tabel sebelah kiri. Di situ, tabel terbagi menjadi dua kolom, yaitu Original Features dan Dirai Features. Original Features merupakan data yang langsung kami tarik dari marine traffic, kecuali data flag lockdown, itu merupakan data hasil lolohan kelompok kami sendiri. Kemudian pada bagian Dirai Features, itu merupakan data-data hasil turunan dari Original Features. Dirai Features terdapat dua kolom lagi, agregat dan Extracted, Aggregate itu merupakan agregasi data 24 jam terakhir, dan Extracted ini merupakan data yang ditarik dari original features. Setelah kami melakukan konstruksi dataset dengan kedua fitur ini, maka kami masuk ke tahap modeling. Yang pertama adalah model untuk memprediksi port congestion untuk 3 hari ke depan. Jadi port kami di sini kan terjadi congestion jika median time at encourage ditambah median time at port itu lebih besar dari dua hari. Data yang digunakan untuk model ini kami bagi menjadi dua, yaitu training data, training data dan tes data dengan rasio 7 banding 3. Training data itu digunakan untuk melatih model kemudian data tes digunakan untuk menguji model tersebut. Evaluasi dari model kami dapat dilihat pada bagian test data, yaitu di mana model memprediksi adanya 220 congestion dalam 221 kasus atau equivalent dengan presisi 99,54 Kemudian, variabel-variabel yang digunakan untuk memprediksi port congestion ini dapat dilihat pada bagian kiri. Di sini variabel yang paling penting adalah variabel flag lockdown. Sehingga adanya port congestion itu sangat dipengaruhi dengan adanya lockdown. Modeling kedua yang kami lakukan adalah prediksi time port. Untuk model prediksi time port, kami menggunakan regresi. Dan seperti sebelumnya, data dataset kami bagi menjadi dua, yaitu trend dan test namun dengan rasio 7,5 dibanding 2,5. Evaluasi dari model kami dapat dilihat dari nilai RMSE-nya atau root mean square error-nya yang menunjukkan itu masih ada error sekitar 7 8 jam. Namun angka ini dapat masih dapat, masih bisa dapat diturunkan dengan menambahkan variabel-variabel lain yang yang mem mungkin mempengaruhi time board. Pada slide ini, merupakan saat ini menunjukkan variabel-variabel yang kami gunakan untuk memprediksi time port. Dari variabel-variabel ini, variabel yang paling penting adalah variabel kapasitas vessel, dan sesuai dengan exploratory data analysis kami, itu memang ada. Korelasi antara kapasitas vessel dengan time effort. Setelah melakukan modeling, kami melakukan perhitungan estimasi waktu perjalanan vessel dari Singapura menuju Jakarta. Estimasi ini merupakan hasil penjumlahan time effort dengan median time travel dari Singapura ke Jakarta. Kami menggunakan median untuk menghitung uh, time travel dari Singapura ke Jakarta itu untuk mencegah bias dari dataset. Kemudian hasil estimasi tersebut adalah sekitar 80 sampai 100 jam atau ekuivalen dengan 3 sampai 5 hari. Jadi kapal akan tiba di Jakarta itu sekitar 3 sampai 5 hari sejak tiba di Singapura. Lalu apa kesimpulan dari proyek kami ini? Jadi kesimpulan yang kami dapatkan itu yang pertama, kapasitas kapal itu mempengaruhi, mempengaruhi timet port, sementara lockdown itu mempengaruhi port congestion di Singapura. Yang kedua, apabila terjadi congestion di port Singapura, itu rata-rata time at port naik dari 3, dari normalnya 33 jam jadi 60 sampai 80 jam. Kemudian yang ketiga adalah kapal akan tiba di Jakarta itu 3 3 sampai 5 hari sejak kapal bersandar dari Singapura jika terjadi port congestion. Baik dari kesimpulan tadi kami membuat sebuah rekomendasi untuk teman shipping liner dan supply chain planner Yang pertama, untuk supply, untuk shipping liner. Itu agar melakukan pergantian rute atau port omnisius study apabila pemerintah Singapura mengumumkan lockdown atau terjadi, terjadi congestion. Yang kedua, Agar menggunakan kapal dengan kapasitas yang lebih kecil, namun untuk penyediaan barang yang memiliki jarak tempuh yang lebih jauh, itu tipe kapal yang besar atau ULCV itu masih dapat masih bisa digunakan sebagai pilihan. Terus kemudian adalah rekomendasi untuk supply chain planner yang pertama untuk melakukan supply. Untuk supply chain planner melakukan penyesuaian penyesus, penyesus, planning pengiriman barang 3-5 hari semenjak eta kapal di Jakarta diimungkan. Yang kedua, agar merencanakan untuk penyediaan stok barang di gudang hingga 5-7 hari ke depan dalam mengantisipasi congestion. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami mohon maaf bila ada kekurangan selanjutnya kami akan membuka ruang untuk diskusi terima kasih oke okay, thank you mas dimas dan juga mbak Tiwi. ya jadi itu kulit kulitnya ya teman teman jadi nggak mungkin kita solver society begitu lamanya kita jabarkan semua jadi mungkin teman teman bisa tanya tanya ya lebih dalam jadi nah inilah ruang teman-teman untuk mengetahui lebih lanjut jadi bisa langsung aja chat private di ikra indonesia ya di kolom zoom ini kolom chat zoom ini nanti saya bacakan dari yang paling dulu relevan gitu ya tapi sebelum itu saya ingatkan kembali jangan lupa nanti bisa update ke ig ya di @ikra ada id dan juga @kelasdataikra Uh, itu akan memeriahkan aja gitu kayak misalkan teman-teman wah ternyata malam teman-teman ini bermanfaat gitu ya malam jumat ini produktif sekali ya gitu ya kemudian juga teman-teman jangan lupa nih isi form feedback nanti di akhir acara setelah, tenta, setelah sesi tanya jawab uh, biar teman-teman bisa dapat E-certificate, dan juga nanti teman-teman uh, bisa dapat voucher sit-in ya nanti bisa ikut sit-in secara gratis lah untuk dua orang pemenang. Nah sebelum itu kita. Buka dulu ya, sampai mungkin lima pertanyaan dulu, atau mungkin ya sebanyak-banyaknya, tapi kita coba 5 dulu ya, kita ambil. Oke, Mas Dimas, ini kita langsung sesi tanya dulu ya sama sama Mbak Tiwi. ya Ada pertanyaan yang pertama, Kak, mau tanya, untuk pemilihan ujinya, kenapa pakai Wilson Test, dan kenapa ya, apakah ada saran uh, uji yang lain seperti itu? Itu mungkin uh, satu pertanyaan dulu, monggo dijawab, Mas Dimas. Iya, uh, secara garis besar memang uji Wilcoxon ini dipakai karena uh, datanya kan memang nonparametrik ya, dan juga kami mempertimbangkan adanya uh, imbalance data, jadi makanya dipilih tuh kemarin uh, Wilcoxon uh, bukan Kruskal-Wallis kru dan sebagainya misalnya. Jadi uh, data apa uji Wilcoxon ini kan untuk uh, menguji nih apakah terjadi beda waktu time effort Ketika ada lockdown atau enggak, gitu, kan. Nah, kita pakai data nih yang kemarin, untuk yang data se ketika tidak terjadi lockdown tuh dari bulan Januari sampai bulan sebelum Mei, Januari, Februari, Maret, April, berarti kan datanya kan uh, berarti lebih besar data setnya dibandingkan uh, dengan data uh, ketika lockdown terjadi pada bulan Mei, gitu. Jadi, datanya karena imbalance tadi, makanya kita pakainya Wilcoxon, gitu, sih. Mas. Oke, okay. tapi sebenarnya ada alternatif ya Mbak? Tadi apa aja mungkin bisa disebutkan uh, lagi ya, biar teman-teman mungkin ada yang kelewat tadi? nggak uh, tahu banyak, kita cuma mungkin bisa pakai krus kalwalis juga kali ya. Hmm. Oh, Jadi kalau misalkan ini nggak terpenuhi, mungkin bisa diuji lain juga ya barangkali? Iya. Yeah. Uh, ada yang kurang tepat gitu ya. Mas Dimas ada tambahan? Cukup Mas. Cukup ya, oke. Okay. Ini mungkin pertanyaan kedua Mas Dimas dulu deh gantiannya. Jadi kalau teman-teman mau ada yang mau tanya bisa langsung chat lagi ya karena masih dibuka terus sampai sesi ini berakhir kayak gitu. Yang kedua nih, apakah hasil analisisnya diterima oleh klien? Ketika R score tadi kan dibilang rendah ya, masih 0,32 ya. Nah, lalu apa yang mempengaruhi kenapa R score tidak bisa lebih dari itu? Itu kayak gitu mungkin. Maafkan tadi putus-putus. Ya, eh, tadi pertanyaannya adalah, kan, r score-nya rendah. Apakah klien menerima itu, dan jika menerima, ya, bagaimana sebenarnya kita sebaiknya untuk meningkatkan r score itu? Gitu loh, kedengaran ya? Ya, kedengaran nah, tadi, siap. r, r score-nya ya. Ya, r score uh, jujurnya, kalau ditanya apakah diterima oleh klien, biasanya juga masih bingung, soalnya memang. Uh, skor itu memang masih rendah, tapi ini tuh skor rendah, tapi masih bisa diperbaiki dengan tadi yang saya bilang dengan menambahkan variabel uh, variabel yang mungkin itu mempengaruhi port metode. So, variabel yang kan karena kami ini menggunakan data dari marine traffic mungkin bisa menggunakan sumber informasi yang lain sehingga model bisa uh, apa namanya lebih akurat. Oh, berarti kita harus nyari variabel yang relate ya sebenarnya Mas ya betul oke okay, kalau dari Mbak Tiwi sendiri ada ini nggak suggestion yang lain mungkin uh, tapi kayaknya Mas Yukron saya pernah baca artikel uh, membahas terkait bagaimana R square ini terhadap uh, nilai akurasi jadi kadang tuh misalnya akurasinya tinggi R squernya rendah Terus, uh, kita nganggapnya bahwa modeling itu nggak tepat gitu cuman di artikel itu sempat hmm. ditulis bahwa r square beda, jadi kayak beda pemanfaatan sama akurasi. Jadi belum tentu kalau r 2 rendah itu, modalnya itu tidak diterima. Cuman bagaimana kemudian algoritmanya, saya juga agak gak lupa sih, tapi bisa dicari lagi, karena pernah baca juga, selain di artikel juga ada beberapa jurnal sih yang membahas tentang r square ini. Jadi maksudnya intinya yang ingin saya sampaikan, mungkin nanti teman-teman uh, juga bisa cari tahu juga uh, di jurnal lebih lebih detail lagi ya karena di situ algoritma algoritmanya pasti diterangin lebih lebih jelas uh, bahwa R square ini tidak harus selalu menunjukkan kualitas uh, model yang ada gitu oke jadi uh, di sini juga sebenarnya ada ini ya RMSA ya itu sebagai ukuran ya. yang lain sih mm -mm. oke okay. <laughs> jadi itu ya mungkin mas ya, jangan saya sebutkan namanya biar ini aja secret secret <laughs> Penanya ya, oke jadi itu ya berarti memang selain r nya mungkin rendah kita juga bisa lihat nih rmse nya juga rendah enggak? nih? Kalau rmse nya juga rendah ya mungkin eh kalau rmse nya rendah berarti oke okay lah masih bisa diterima tapi kalau rmse nya tinggi r square nya juga jelek nah itu baru yang harus mungkin di improve ya kayak mas Dimas tadi bisa adding data baru kayak itu ya. Oke jadi ini enggak cuma satu ya jadi kita melihat sesuatu model atau baik. Mungkin enggak dari satu sisi saja, ya. Tapi dari beberapa sisi, oke. Itu mungkin aku melengkapi aja. Uh, jadi ada pertanyaan lagi nih: ini lanjutan yang pertama, ya, Pak? Ya, yang mengenai tadi, Uji Wilcoxon. Jadi, Kak, kalau datanya balance, berarti gunain uji apa nih, Kak? Apakah tetap Wilcoxon atau apa? nih kayak gitu? Itu pertanyaan yang lanjutan pertama, Mbak. apa ya maaf ya kurang kurang menguasai sih untuk apa uji non parametrik ini sih untuk uji apa aja yang bisa dipakai ketika datanya tuh balance ya oke okay. oke okay, aku coba bantu jawab juga ya karena backgroundku juga data saya nih mungkin barangkali bisa membackup juga ya barangkali bisa diterima tapi harus dikoreksi ulang ya barangkali saya salah jadi kalau balance atau enggak balance itu Ya, tetap kita bisa lakukan uji korelasi. Ya, jadi kayak korelasikan dulu Misalkan dari suatu variabel A dan variabel B, itu dia. Misalkan satu naik, dia naik juga enggak, atau satu naik dia turun enggak. Gitu, nah, ketika ada indikasi seperti itu, itu kan berarti ada suatu keterkaitan. Ya, indikasi keterkaitan bukan pure causality, bukan pure untuk adanya sebab akibat. Nah, jadi mungkin nah, kalau balance, is balance enggak masalah, coba dulu korelasi kayak gitu sih nah kalau wilson itu lebih ke ini banget ya lebih ke statistik banget gitu jadi nah mungkin agak baru juga nah jadi mulailah dari yang ringan-ringan dulu kayak korelasi korelasi juga banyak ya kalau misalkan datanya ordinal maupun nominal bisa pakai tadi uh, apa ya Spearman gitu ya Nggak harus Pearson Pearson kan parametrik nah nanti bisa dikroscek lagi apakah saya benar atau salah ya dan harapannya bener sih oke mungkin pertanyaan selanjutnya nanti kalau teman-teman masih ada yang mau follow up lagi pertanyaan yang tadi bisa cat lagi Selanjutnya nih, apakah data analisis, apakah ada analisis data dari eksternal nih? Nah seperti kondisi cuaca, gitu. Jadi kan mungkin ini didapat dari satu web ya, atau dari satu penyedia data lah ya. Nah itu ada data dari eksternal enggak yang teman-teman provide sendiri gitu? Uh, kalau untuk data eksternal itu, sebentar nih saya biar enak. Oke okay, jadi ini data yang kami gunakan untuk model dua model yang kami buat. Nah ini tuh rata-rata mayoritas emang dari marine traffic yang eksternalnya ini adalah like lockdown. Ini tuh merupakan datanya tuh tipenya tuh boolean satu nol. Nah itu merupakan eh, variabel yang menjelaskan kapan Singapura itu menerapkan uh, istilahnya ppkm tekanan kita tekanan gitu. Singapura, ya, Singapura. <laughs> oke okay. bukan ppkm ya apa bahasa inggris ya melayu ya oke okay, jadi intinya oh, adalah ya data rata. dari luar hmm. ya tapi untuk data seperti cuaca dan lain-lainnya itu mungkin masih bisa dipertimbangin lagi untuk memperbagus model, tapi untuk yang sekarang kami belum masuk gitu. Oke, oke. Berarti kalau tertangkap nih, teman-teman ini juga pakai ya data eksternal yaitu lockdown, informasi dia lockdown atau enggak dijadikan binary satu atau nol, lockdown ya satu, enggak di lockdown ya berarti nol gitu ya. Tapi belum pakai cuaca nih. Ya itu mungkin bisa jadi improvement ya kalau misalkan teman-teman mau nih bikin analisis ini ya port congestion ya bisa tambahin nih. Nah teman-teman bisa copy maksudnya kayak. Oh, ternyata variabel ini ya dari teman-teman Solver Society. Ada apa jadi banyak ya capacity, kemudian juga build, birth name dan sebagainya, tapi bisa tambahin si cuaca tadi ya. Oke, ini ada pertanyaan panjang nih. Jadi mungkin saya bacakan ya. Dat, dari data tersebut, apakah bisa memprediksi kapan congestion berakhir sejak hari di mana lockdown Singapura dicabut. Jadi kayak kapan sih berakhirnya? Kayak gitu ya. Si congestion ini, si apa namanya? macetnya si pelabuhan ya. Kemudian karena supply chain planner, karena supply chain planner lebih butuh waktu, lebih butuh kapan waktu yang tepat untuk memulai kirim barang sejak lockdown berakhir. Nah, apakah sejak lockdown itu dicabut kemudian congestion langsung turun nilainya atau butuh beberapa hari. Jadi intinya kapan sih eh, congestion itu akan berakhir? Teman-teman bisa memprediksi itu atau tidak dan ya tadi apakah jika congestion itu berakhir nanti akan semuanya menjadi normal langsung atau butuh waktu untuk beberapa hari, beberapa minggu untuk yang menyesuaikan tadi untuk memperlancar kembali portnya itu kayak gitu mungkin. Pertanyaannya panjang ya. Kayak gitu sih, Mas. Kalau di data ya, kalau di analisis kami yang kami cek itu kemarin nggak uh, sampai kapan congestion akan berakhir ya. Jadi hanya sebatas uh, apakah akan terjadi congestion di beberapa hari ke depan gitu. Sama kita juga menganalisis kira-kira uh, waktu time export-nya akan berapa lama gitu de, uh, ketika terjadi condition jadi nggak nggak nggak sampai uh, apa kemarin nya kapan akan berakhir gitu. Tapi mungkin bisa jadi uh, saran yang bagus ya kalau untuk improvement analisis berikutnya. Eh, Dimas mungkin ada tambahan? Cukup Omak. Oke. Okay. Jadi Uh, tidak sejauh itu ya prediksinya tapi uh, beberapa hari ke depan aja ya mbak mungkin ya akan kojekan iya, atau belum gak? belum sampai sejauh itu kemarin juga buru-buru kan oke hmm. oke okay, okay. memang dalam prediksi forecasting biasanya cuma jangka pendek sih untuk jangka panjang itu pasti errornya membesar sih jadi seperti itu ya mungkin mas ini yang nanya kemudian ini pertanyaan panjang lagi jadi bagaimana cara memberikan saran yang benar-benar dapat dipatuhi terkait penggunaan kapal besar atau kapal kecil ke masing-masing perusahaan. Karena setiap perusahaan sudah memiliki perhitungan sendiri yang low budget dan menguntungkan perusahaan itu. Misal dari port memberi saran menggunakan kapal kecil, sedangkan dari perusahaan jika menggunakan kapal besar, kos perusahaan akan jadi lebih ringan. Bagaimana cara mensuggestnya dengan cara benar yang dengan cara yang benar dan win-win solution. Jadi kayak, tadi kan di bagian kesimpulan kalau nggak salah ada pakailah kapal yang ini, kayak gitu ya. Tapi kan kata masnya ini yang nanya bahwa ya perusahaan pengennya untung gitu ya, pengennya kapal yang besar biar bisa bawa banyak. Itu gimana ya, win-win solusinya kayak gitu sih mas? Yang jelaskan dari sini kami menyajikan suggestion based on data ya. Jadi kami sudah jadi berdasarkan data yang ada analisis kemudian e, mendapatkan rekomendasi yang demikian nah, untuk kebijakan sendiri kan memang balik lagi ke company yang bersangkutan cuman tadi di sebetulnya coba Dimas mungkin bisa di yang di rekomendasi itu disampaikan bahwa ketika memang jaraknya cukup jauh tadi kan bisa menggunakan e, kapal dengan oh, kapasitas yang lebih besar pakai WLCV, kalau memang jaraknya jauh kan ini untuk menghemat kos ya seperti e, bahan bakar, kemudian e, tenaga juga kan, kalau pakai kapal kecil kan jadi bolak-balik gitu kalau jaraknya jauh sementara untuk jarak-jarak yang dekat gitu kapalnya masih uh, masih bisa untuk menggunakan kapal-kapal kecil maksudnya di sini uh, jarak pasti teman-teman bingung akhirnya jarak jauh sama jarak dekat toh juga cuman Singapura uh, ke Tanjung Priok jadi ada penggunaan kapal yang misalnya dia uh, muter gitu misalnya dari Singapura kemana dulu baru ke eh Singapura, habis dari Singapura ke Tanjung Priok terus kemana lagi ya, gitu. Jadi maksudnya satu kali rute gitu. Itu yang dimaksud dengan jarak tempuh yang jauh maupun dekat gitu. Cuman memang balik lagi ke apa ke companynya ya. Kalau saran sih yang, yang jelas di sini semacam bisnis analis gitu atau bisnis intelligence gitu udah udah menyajikan data menyajikan rekomendasi based on data gitu nanti tergantung dari pihak company-nya sendiri sih untuk mengambil uh, kebijakan itu. Memang terkait budget juga kan. Oke, okay. Mas Dimas ada tambahan? Oh, Enggak Mas. Oke, ah. oke. Okay, okay. Jadi kalau aku tangkap ya dari uh, Mbak Tiwi ya. Jadi itu kan kita sudah memberikan estimasi ya kalau misalkan itu bisa dua kali lipat lah kalau macet jadi yang tadinya 33 apa jam tadi ya, Mbak ya. Menjadi dua kali lipatnya ya 60 jaman ya nah itu iya. mungkin bisa dikalkulasikan di bisnis lagi ya katanya kalau misalkan pakai kapal besar kan biasanya menghemat ya menghemat saving dari cost-nya, karena bisa bawa banyak cuma kan kalau kita waktunya dua hari kan sama aja dengan kapal kecil tapi cepat gitu kan ya nah itu hitung kan kalkulasi bisnis itu bisa dihitung lebih lanjut jadi ini adalah kayak insight awal gitu jadi oh ternyata kalau pakai kapal kecil uh, lebih cepat dua kali lipat gitu kan nah itu mungkin kalkulasi untung ruginya bisa dihitung setelah mendapatkan insight ini, kayak gitu sih ya. Ada follow up, nggak mentok ya sampai sini. Menurut saya kayak gitu sih ya, Mbak. ya Iya. Karena kan memang disesuaikan sama kondisi company itu sendiri kan. Mereka tuh. punya budget berapa gitu kan. Dan juga kan barang nggak semuanya ini ya. Nggak bisa tahan lama juga kadang kan. Ya, tergantung. Jadi kita, nah, ya. Tergantung barangnya kan. Maksudnya ada barang-barang yang apa tuh sifatnya perishable. Hmm. Yang sifatnya mudah rusak seperti barang-barang pertanian gitu. Barang hmm. makanan misalnya atau hmm. juga mungkin ada barang-barang yang emang bisa apa bisa lebih non perishable istilahnya jadi nggak nggak nggak gampang busuk gitu gitu ya maksudnya Jadi n -n -n. berarti balik lagi ke ini ya mbak ya barang apa yang dibawa kalau barangnya cepat <tuh> ini ya pasti kita memaksakan kos yang rendah malah rugi Mbak ya iya Oke, okay. nih mungkin ada pertanyaan berikutnya ini udah mulai pendek pertanyaannya enggak narasi nih. Oke, okay, tapi teman-teman kalau mau masih tanya bisa chat lagi ya karena masih banyak yang tanya juga jadi masih kita terima terus. Nah, bagaimana tips dan triknya untuk memahami lebih cepat ya mengenai domain uh, ini supply chain kan teman-teman background-nya bukan dari supply chain ya dari pekerjaannya bukan ini ya di bagian pelabuhan kan tapi kok bisa paham kayak gitu Ini pertanyaan seperti itu sih. Mungkin dua duanya bisa jawab nih kalau yang ini. Oh. Okay. Baik, mbak saya dulu ya. jadi kebetulan dari kelompok kami itu ada yang kerjanya di supply chain itu jadi kelompok kami juga belajar dari beliau hmm. kebetulan Mbak juga lagi datang namanya Mbak Kristina Tika kalau Mbak kalau dengerin <laughs> oke okay. nah setelah dari pertama belajar dari beliau kedua beliau juga uh, merekomendasikan YouTube channel yang mengajarkan tentang supply chain. Nah, dari situ saya juga jadi mengertilah lumayan, eh, term, term yang dipakai di supply chain dan supply chain itu sendiri. Oke, okay, oke, okay. berarti um, ada ininya ya, ada orang dalamnya. <laughs> iya. <laughs> Eh, tapi ya. sebenarnya hmm. di Solver society kan juga disediakan fasilitas ya, dikasih sarana gitu, prasarana untuk apa belajar sama mentor-mentor yang atau praktisi-praktisi yang bisa belajar juga sih. Jadi, kita kayak ada semacam brainstorming juga sama yang ahli di bidangnya. Oke, okay. oke, okay. oke. Okay. Berarti kalau yang dari luar mbak yang bukan dari orang nih, belajarnya ada nggak? Kayak ini kan banyak istilah-istilah yang saya nggak paham juga ya. Hmm, enggak sih, kita cuma nanya Mbak Tika itu. Berarti dari Youtube sama ini ya? Iya. Yeah. Uh, tapi ada Youtubenya juga yang membahas supply chain, ternyata. Oke, okay, oke. Okay. Nah itu mungkin kalau teman-teman mau ikut Silver Society bisa tuh, nanti bisa tahu domainnya secara lebih cepat ya, kayak kayak ini ya, kayak impuls gitu ya, kayak lebih katalis lah. Kalau misalkan teman-teman gak ikut Silver Society kan harus nyari-nyari sendiri ya. Kayak gitu sih. Nah kemudian uh, ada pertanyaan lagi, apa perbedaan antara ini ya WOPL, AVLCC, ARVR. Apa kaitannya dengan congestion dan apa dampak positif dan negatifnya terhadap user? Itu, itu banyak istilah-istilah juga nih. Oh, jadi yang apa tadi saya sebutkan itu WOPL, AVLCC, ARVR itu tuh hanya sekedar seperti nama sih itu. Jadi eh, logikanya mungkin bisa, bisa anda dianalogikan kayak gini ya. Jadi Encourage itu kayak ruang tunggu kalau kita lagi di bandara. Jadi kan di bandara itu ada ruang tunggunya kan, itu encourage-nya. Cuman kalau di pelabuhan ketika terjadi di congestion itu semakin apa uh, yang orang-orang datang tuh makin banyak gitu ya. Orang-orang yang ngantri itu makin banyak. Jadi kapal-kapal yang datang itu makin banyak. Nah, mereka nunggu di encourage itu. Nanti kalau udah apa uh, kapal pesawat, misalnya di bandara tadi ya, pesawatnya udah datang kan. Mereka akan ke, ke pesawat melalui pintu-pintu kan gate-gate itu kan kalau di bandara gate mana gate mana. Nah, gate mana gate mananya itu adalah bertadi itu. Jadi melalui WOPL, melalui AVR, LCCA, RAFR gitu nah, Sama kayak di bandara juga sih mungkin ada gate yang penuh atau mungkin ada gate yang uh, agak longgar. Nah, kayak gitu juga tuh tergantung uh, manajemen sebenarnya man kayak manajemen aktif apa? Uh, manajemen ininya sih aktivitas di dalam area itu sendiri sih. Jadi ini oh. hanya sekedar kalau di datanya hanya sekedar eksplorasi data, cuman kita kemarin nggak sampai yang uh, mendalami per per berth ini ya per terminal ini per gate ini. Jadi hanya sekedar secara general kita apa uh, cuman analisis apakah, apakah terjadi congestion atau tidak dan juga bagaimana time exportnya sih nggak sampai yang belum belum sampai yang mendalam gitu. Okay, cuman istilah-istilah hmm. ya, aja mbak ya nama-nama ini ya. Iya kayak semacam gate 1, gate 2, gate 3 gitu. Hmm, hmm. Oke, okay. tapi ini ada pertanyaan tadi ya lanjutannya mbak, apakah ada dampak positif negatif nih dari gate-gate ini? Dampak positif dari gate ini ya? Ya ada dampak positif negatifnya enggak sama si gate-gate ini? Kayaknya enggak ya, karena ini kan semacam area aja, area masuk ya. Jadi. Hmm. Uh, kurang tahu ada dampak positif atau negatif, tapi sebetulnya kayaknya dia netral netral aja sih kayak hmm. tempat masuk aja kan. Cuma ini kayaknya Anchorage ini ini bukan gate ya atau apa nih oh, yang orang? Jadi Anchorage kayak ruang tunggunya, jadi kalau terjadi congestion itu dia masuknya lewat Anchorage dulu gitu. Hmm, okay, kalau okay. nggak terjadi congestion uh, masuknya lewat yang langsung tuh terminal apa itu sebelahnya, Oli Tang Jurong gitu, Jurong Port, Tanjung hmm. Pagar, gitu gitu. Oke, oke Jadi ini sebenarnya tidak ada pengaruh lebih ke negatif atau positifnya karena ini hanya istilah-istilah, kit-kit -istilah aja nama-nama kit -nama tapi mungkin teman-teman ini juga ya. Saya juga salah fokus sih karena banyak sekali istilah-istilah mengenai pelabuhan ya. Mungkin baru nih. Oke, selanjutnya tapi kalau ada yang mau nanya lagi ya karena mungkin belum puas jawabannya atau mau ada pertanyaan lanjutan boleh banget. Nah, ini dari Mas Wahyu Kresna, jadi mungkin aku sebutkan aja ya, namanya dari tadi enggak disebutkan. Nah, kemudian ini pertanyaannya adalah: "Selamat malam, Kak. Ingin bertanya?" terkait dengan congestion pada port Singapura, apakah ada analisis korelasinya? Tadi kayaknya ada nggak ya? Berarti langsung Gil ya. Nanti dijawab deh. Adakah analisis korelasinya? Karena memang saat ini sedang tinggi nih pengiriman kargo dan juga serta adanya kontainer shortage. Nah, jadi ada korelasi atau enggak Lalu apakah ada studi lanjut karena dampak congestion tersebut membuat price hike pada biaya shipping lain? itu. Jadi ya ini ya ada dampak shipping lain juga ya. Apakah biayanya mahal atau juga gitu ya? Jadi ada studi lain ceritanya nggak setelah ini telah melakukan analisis ini. Kita ya, ada dua ya pertanyaannya, mbak. Kalau oh, yang korelasi ini kita udah ngerjain pakai re uh, regresi linear tadi ya, dimas hmm. ya. Ini yang klasifikasi bukan yang, sebe yang sebelahnya lagi di bawah ini kayak ini klasifikasi. Nah ini ini uh, yang kita kerjakan ya. Jadi yang menggunakan masih menggunakan uh, linear regression di sini. Cuman memang di grafik itu Uh, perlu coba yang tadi lagi nih mas, cuman yang di grafik ini apa uh, jadi ada beberapa sebenarnya kita udah selain linear regression kita juga sempat nyoba pakai SVR support vector regression hmm. kemudian uh, setahu saya ingat saya coba itu support vector regression terus linear regression cuman memang hasilnya tidak jauh lebih baik gitu pakai SVR kan biasanya kalau pakai SVR uh, hasilnya lebih wow gitu ya ternyata hmm. nggak juga gitu akhirnya diputuskan tetap pakai sim, apa regression sederhana saja di sini uh, jadi korelasinya di sini hanya sekedar apa uh, bagaimana conjunction itu mempengaruhi time at port sih di sini kan jadi ketahuan tadi akan naik jadi berapa 24 jam tadi kalau nggak salah ya itu oke okay. oke okay. jadi ya korelasinya langsung dipeks sama regresi ini ya Kayak gitu. ya di situ hmm. sih kemudian hmm. studi lanjutannya Oke, okay, nah, <laughs> jadi kita batasi uh, di awal kami membatasi bahwa cakupan yang dibahas ya sebatas apa uh, adanya kejadian atau tidak dan bagaimana apa pengaruh kejadian terhadap time export itu sendiri masih okay, okay. sebatas itu. Hmm. Ya, tapi kalau ini masih berlanjut ya kayak kejadiannya memang harus ada studi lanjut lagi sih mungkin yang Harusnya nanya nih Mas Wahyu iya. Mas Wahyu juga bisa lakukan nih nanti jadi pembicara tos selanjutnya toks selanjutnya Oke, kita lanjut nih, Mas Maulana. Selamat malam. izin bertanya, jika tadi sudah dijelaskan terkait rekomendasi shipper atau supply trend planner ya. Nah, lalu bagaimana menyikapi hasil analisis ini kalau kita sebagai posisinya pengelola portnya nih, bukan orang yang punya industrinya ya. Tapi kita pengelola portnya, kita harus ngapain Eh Mungkin dijawab Mas Dimas dulu ya. Jadi uh, pertanyaannya jadi bagaimana menyingkapi jika kita ini sebagai pengelola port ya? Iya. Hmm, sebenarnya saya juga masih bingung ya Mas kayak uh, perannya perannya port lebih detailnya. Uh, mungkin mbak, mbak prati bisa bantu boleh minta tolong mbak tika kalau kalau diberikan kesempatan untuk menjawab karena kan beliau yang memang apa ya. uh, bekerja oh, di iya. bidangnya kan di, memang yang ngurusin gitu kak mbak okay. tika bisa bantu kalau mbak uh, mas supran ya. izin bantu menjawab ya mas oke okay, oke okay. uh, jadi kalau sebagai pihak pengelola pelabuhan atau pihak port untuk mengatasi congestion ini mungkin bisa uh, melakukan seperti analisis ya uh, terminal mana aja yang tingkat kepadatan aktivitasnya itu lebih tinggi dan lebih rendah jadi bisa melakukan penyetaraan uh, aktivitas di setiap setiap terminal itu satu terus yang kedua uh, pelabuhan juga bisa memperhatikan dwelling time di pelabuhan, jadi yang dimaksud dengan dwelling time ini, proses kontainer dari dia mulai masuk ke pelabuhan sampai dia meninggalkan pelabuhan. Misalnya, kalau dari sisi ekspor, mulai dari dia masuk ke pelabuhan sampai dia loading ke kapal, dan dari sisi import, dimulai dari dia turun dari kapalnya sampai dia keluar dari pelabuhannya seperti itu, karena uh, dwelling time ini juga sangat-sangat mempengaruhi port congestion yang terjadi di Singapura, uh, dan yang terakhir juga bisa mem memperhatikan dan menganalisis kapasitas kontainer uh, yard yang ada di pelabuhan, kontainer yard itu uh, bahasa gampangnya tempat penyimpanan kontainer karena semakin tinggi penggunaan uh, kapasitas, semakin tinggi penggunaan kontainer yard ini Berarti kan ruangan ruang untuk kontainer yang baru-baru masuk ke pelabuhan itu kan semakin nggak ada. Jadi kadang juga congestion bisa terjadi karena kapasitas kontainer kontainernya itu tinggi. Jadi kontainernya itu nggak bisa diturunin dari kapal seperti itu, Mas. Sangat banget nih. Berarti kak kerja di bagian apa nih? Di Singapura di Tangguhjung Priok atau bagian apanya nih? Eh kebetulan saya kerja di shipping line company juga, Mas. Oh. Satu industri sama yang mungkin teman-teman tahu CMACGM yang kemarin sempat tersangkut di terusan tapi uh, company yang lain kayak gitu. Dan sehari-hari oh. emang kebetulan ngurusnya emang ngurus-ngurus kapal sih, Mas. Nah, tuh ngurus kapal nih. Kalau saya ngurus pacar doang sih, mbak <laughs> oke, okay. jadi, oh langsung dijawab sama ahlinya nih. Thank you banget ya Mbak Tika udah bantu jawab ini masalah bisnis ya. Ini bukan data lagi, ini udah bisnis Oke, oke okay. okay, thank you Mbak. Ini ada satu pertanyaan terakhir mungkin Mas Dimas atau Mbak Tiwi, atau mungkin Mbak Tika juga bisa jawab. Ini untuk time of ends, time of port, time of birth. Jika diibaratkan dengan value perbandingan, itu diangka berapa ya? Misalkan di Time of birth-nya satu, kalau di port-nya itu lebih besar gitu ya. Kalau misalkan satu banding satu, banding satu atau berapa-berapa gitu. Nah, untuk saat congestion dan juga non-congestion, jadi saat normal itu di tiap titiknya itu harusnya berapa lama, berapa lama. Tapi kalau misalkan saat congestion itu jadi berapa lama, berapa lama kayak gitu Kalau saya mau tahunya, time at kan berarti penjumlahan dari time at board sama time at anchor ya. Misalnya kita tanyakan lagi, Mbak Tika lagi yang biasanya. Nah, gitu. Emang dia ya, udah mengolah data biasanya kan di kapal okay. itu perbandingannya berapa itu? Uh, bantu jawab lagi ya Mas. Jadi kalau kalau perbandingan uh, kalau ketika waktu normal time at port itu maksimalnya itu setidaknya suatu kapal ada di Singapura time at port. Jadi uh, Time at port itu secara total ya Mas Secara total kapal itu berada di Singapura Semenjak kapal itu masuk ke pelabuhan Singapura dan meninggalkan Singapura dan time at port itu Itu subset dari time at port Jadi ketika waktu normal itu Time uh, at port suatu kapal berada di pelabuhan ter, Terkhususnya di Singapura itu 24 jam 24 sampai 35 jam Itu ketika waktu normalnya Tapi Ketika congestion seperti yang uh, data yang kita present di share screennya teman-teman itu bisa nyampe 60 jam karena kan tadi seperti yang dijelasin Mbak Pratiwi di awal ketika congestion kapal itu bisa nunggu berhari-hari ketika buat uh, masuk ke pelabuhan untuk proses bongkar muat barang seperti itu Mas. Okay. Jadi perbandingannya dari 24 jam sampai ke 60 jam seperti itu. Hmm, Oke okay. ya, jadi bukan time airport itu sendiri ini sendiri ya, tapi temp airport tetap semuanya ya di semua tempat itu ya. Iya mas. Oke. Okay. Uh. Oke okay, oke okay. oke okay, thank you mbak. Nah nanti mungkin kalau masih kepo bisa tanya tanya mbak siapa tadi mbak Tika siapa nama lengkapnya mbak. Tika mas. <laughs> Tika toh <laughs> mbak Kristina. Uh, Kristina Tika, Tika tapi panggilannya nah. Tika. Oke okay, nanti bisa di DM atau di link in atau di mana ya. Jadi, itu mungkin dari kita ya. Oke, okay, thank, thank you semuanya. So Please stay safe, stay healthy, stay social distancing, kecuali sama pacar. Uh, saya mau bersyukur untuk diri. Terima kasih Mas Dimas, Mbak Tiwi, dan Mbak Tika. Thank you semuanya. Mari, Assalamualaikum.